Sebelum mulai jangan lupa like subscribe agar anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya Empat tanda kamu dan pasangan punya kecocokan, hubungan asmara bakal awet Ketidakcocokan dalam rumah tangga sering dijadikan alasan saat bercerai Memang kecocokan ini tak bisa dipandang remeh Walaupun sebagai pasangan kamu mesti menerima perbedaan yang terjadi antara kalian berdua tetapi kalau jurang pembedanya terlalu besar, itu upaya sangat ekstra membuat hubungan asmara bisa berjalan. Yang pertama, kamu merasa aman dalam hubungan. Rasa aman di sini tak hanya memiliki arti bahwa kamu nggak perlu khawatir bila dia bersikap buruk. Namun, juga rasa aman dari kekhawatiran bisa dia akan berselingkuh. Itu menandakan kalau kalian sudah sangat saling percaya. Rasa aman tersebut bisa disebabkan karena kalian sama-sama memiliki integritas tinggi, Sehingga, rasanya nggak akan mungkin banget kalau salah satu dari kalian melakukan hal-hal yang keluar jalur. Yang kedua, bisa saling memahami. Meski kalian punya perbedaan, tapi tetap bisa saling memahami sudut pandang masing-masing. Kemampuan untuk memahami inilah yang membuat kalian merasa kebutuhan emosional telah terpenuhi. Saling mengertinya, bahkan tanpa kata-kata sekalipun, kalian akan paham bila ada yang sedang tidak beres. Hanya melihat dari raut wajahnya atau dari caranya menjawab pertanyaan, kalian tahu bila salah satu dari kalian sedang tak baik-baik saja. Yang ketiga, bisa saling berkompromi. Alasan inilah kenapa pasangan dengan perbedaan yang terlampau besar akan sulit mempertahankan hubungan. Pasalnya, bakal sulit menemukan jalan tengah bila terjadi konflik. Sementara kamu dan pasangan enggak mengalami kesulitan melakukan kompromi. Jadi, sekalipun kalian berbeda pandangan, tetap bisa dicari jalan tengah yang dapat diterima masing-masing pihak. Dan keempat, bisa bebas mengutarakan pendapat. Ciri lain kalau kamu dan dia sudah sangat cocok, yakni tak mengalami masalah dalam hal komunikasi. Kalian bisa dengan bebas mengutarakan pendapat masing-masing. Ini disebabkan terdapat sikap saling menghormati antara kalian berdua, sehingga masing-masing jadi merasa nyaman untuk mengutarakan pendapat atau menyemukakan perasaannya. Nah, itu dia beberapa tanda kalau kalian berdua memang sangat cocok jadi pasangan. Poin mana saja yang kamu rasakan? Sekian dulu video yang telah disampaikan. Sekian dan terima kasih.